Baiklah, sahabat. Untuk menemani santai pagi kalian, saat ini Bang Imin akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Bilar. Di kabar pertama, persahabat kita tahu oh, dengan cedukan vitamin dari Abang L Setelah kemarin, sahabat ya seharian tidak muncul, ini anak kesayangan, dan akhirnya semalam diposting di unggahan akun Kak Mary. Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya vitamin muncul juga dari Abang L yang makin soleh, makin pintar Dan sangat menggemaskan Masya Allah sehat-sehat Untuk Abang Fatih Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua, amin Kita lihat juga bersama di kolom komentar Begitu banyak respon dan tanggapan yang diberikan Salah satunya dari akun Dinda Sinta 768 Ah, akhirnya kalau ada cici, kenyang gua vitamin fati padanya polit, mama cicinya doang yang royal katanya tuh itu, Masya Allah Alhamdulillah, persahabat kebahagiaan selalu kita dapatkan dari Leslar Family Kemudian, persahabat kita lihat juga ada cedukan yang sangat Masya Allah Ini suatu kebanggaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan Ketika melihat seorang Les di Keciora Yang begitu luar biasa Menunjukkan bahwa Lesti adalah seorang wanita dan seorang istri yang sangat soleha Saat cium tangannya Papa Bilar Masya Allah ini adab cium tangan suami Kita makin kagum dan bangga dengan sosok Lesti Alhamdulillah para sahabat ya Mereka tentunya kembali rukun, kembali bahagia Mudah-mudahan sakinah bawa dahwar untuk rumah tangganya kita lihat juga kalimat captionnya ditulis oleh akun Sabdo Tinggal Masya Allah ayo ngaku siapa yang nyengir caca langapan ape kering lak lakanya ya Allah alhamdulillah seneng banget <gifat> pasti kita semuanya happy banget ketika melihat kebersamaan dari Bunda Lesti dan Papa Bilar kita lihat juga di kolom komentar begitu banyak respon dan tanggapan yang diberikan di antaranya dari akun, dia anggur mengatakan, Masya Allah seneng banget liatnya. Dasarnya gua mah emang kau penunggu uangnya mereka. Udah bukan lebay. Mereka mah ya gini teh selain emang hal langka. Tapi sekaligus juga sweet banget. Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. Foli Nasr mengatakan banyak yang kurang seon ini jadinya cecek cenggar cengir sendiri. Katanya Ya Masya Allah kita bangga terkagum kagum dengan sesek Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, persahabat, tentunya vitamin juga selalu kita dapatkan. Wow, kali ini momen yang sangat Masya Allah banget, persahabat. Bapak Bilar, cium keningnya Bunda Lesti Kejora. Saat mencetak gol, persahabat ya. Bapak B tentunya bahagia dan berlari langsung menghampiri Bunda L. Langsung cium keningnya Bunda Lesti Wow, di samping ada Kak Mary Kira-kira perasaan Kak Mary seperti apa nih, persahabat ya? Dan kira-kira, kalau kalian di posisi Kak Mary Ini gimana nih, persahabat? Ini sangat-sangat romantis Ini cute banget, persahabat Masya Allah, kita simak juga nih tanggapan dari beberapa fans Diantaranya dari akun Sandi Renaldi Disitu mengatakan Gue jungkir balik sambil teriak-teriak Min katanya itu, Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain Dari akun Instagram hal 6902 Akhirnya baru boleh tidur Makasih Cici Aduh Masya Allah banget persahabat Kita bang selalu dibuat bahagia Dengan apa yang disuguhkan oleh Lesti dan Rizki Bilar Mak-mak pada jingkrak-jingkrak Melihat Kapabbi berlari menghampiri Bunda El dan langsung cium keningnya. Ini masya Allah. Mudah-mudahan sehat, bahagia dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian tersambung di sini juga masih ada cedukan dari Kameri memperlihatkan para media wartawan begitu banyak menghampiri Lesti dan Rizky Billar. Kata Kameri, apa ini Lesti, Rizky Billar sambil emot ketawa. Katanya sih persahabat ya Leslar butuh media Dan terlihat media benar-benar yang butuh dengan Leslar Hanya menyaksikan Bunda Leslie Kejora membenarkan jaket Papa saja Banyak media-media yang merekam Yang mem membuat video persahabat Ini terbukti bahwa idola kesenangan kita emang selalu menjadi nomor satu Selalu menjadi sorotan Selalu menjadi bahan dan tentunya selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Kita lihat juga persahabat kalimat yang ditulis oleh Konstantol Putih Bilar Cik Merheran lihat wawan yang lagi videoin bunda pakein papa jaket katanya ke persahabat Hingga komentar pun memang banyak juga diberikan Diantaranya dari akun Sanir Nelly Masya Allah leslari kubes Mas Wawan, Bu Iwin sampai selesai nunggu Papa Bim bola Padahal itu pada lagi masangin jaket doang katanya Masya Allah luar biasa, sesuai so banget ya Bunda El Cuma masangin jaket doang, dikerumunin oleh Wawan Dan selanjutnya persahabat ini cidukan yang sangat luar biasa juga ya Persahabat ya, ternyata pulangnya mereka naik motor berdua Masya Allah makin romantis Makin terlihat sangat sweet banget persahabat pulangnya naik motor berdua nih Papa Papi dan Bunda Lesti Mudah-mudahan selalu diberkahi, selalu diberikan kebahagiaan, doa terbaik pokoknya selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita, masya Allah. Dan kita lihat juga persahabat selanjutnya. Di sini ada Cidukan, ada salah satu siswa nih persahabat ya. Ini lagi latihan vokal. Menyanyikan lagu "Bunda Lesti Kejora" "Masya Allah" begitu banyak yang mencintai karya-karya seorang Lesti. insyaallah Allah, Lesti akan comeback untuk berkarya dan memberikan karya-karya terbaru. Kita yakin bahwa Bunda Lesti Kejora akan memberikan kejutan yang sangat luar biasa, pastinya tentang karya-karyanya. Doakan saja yang terbaik untuk idola kesayangan kita.